Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, leslor dimanapun kalian berada, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal.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 Baiklah para sahabat, selamat menikmati Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada info spesial yang kita dapatkan dari Ibu Harsiwi Ahmad Persahabatnya kita lihat aja di laman akun Instagram Ibu Siwi menginfokan bahwa bakal ada acara festival Ramadan ya yang akan hadir di Indosiar Dan kita simak persahabat info dari Ibu Siwi lewat kalimat caption yang dituliskan Ibu Siwi mengatakan, keseruan ajang pencarian bakat kasida Marawis Hadroh Gambus dalam festival Ramadan hanya beberapa hari lagi. Asyik, semakin seru karena akan ada pula sederet juri dan ustadz kondang tanah air, Ustadz Solmed, Ustadz Wijayanto, Ustadz Sufki Al dan artis Soimah, King Nasar, Fitri Kalina, Happy Asmara, Fia Valen Jenita Janet, Cici Faramida, Parto Patrio dan akan ada pula hiburan dari Ajis Gaga. tentunya dipandu oleh host yang selalu heboh ada Irfan Hakim ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut, Deampot Official dan Ruben Onsu. Kebayangkan bagaimana pecahnya nanti, tidak sabar melihat keseruan dan keceriaan para peserta menunjukkan aksi mereka. Saksikan dalam festival Ramadan mulai 2 April, setiap hari live pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Itulah kalimat info yang dituliskan oleh Ibu Siwi dalam melakukan Instagram pribadinya Sudah dipastikan bersahabat ya di acara festival Ramadan yang akan hadir di Indosiar, Nama Bunda Lesti tidak disebutkan Mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan Bunda Lesti bisa tampil di acara Indosiar. Kita simak bersahabat di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan yang ini dari akun Instagram Sukminhan16 mengatakan Kok gak ada les kejora ibu Katanya tuh persahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Setio Dani, Selalu ditunggu acara di Indosiar Apalagi kalau ada leslar Makin pecah Katanya tuh persahabat ya Banyak sekali Para sahabat leslar yang menunggu dengan penampilan Bunda Lesti dan Papa Bilar, semoga ada kejutan yang kita dapatkan dari Ibu Siwi dan Indosiar. Berikutnya persahabat kita ke unggahan Bunda Lesti sebelumnya yang memposting sebuah postingan foto cute berselamatnya saat menggendong baby L dan ternyata persahabat di postingan Bunda Lesti mendapat komentar dari suami tercinta yakni Papa Rizky Bilar yang mengatakan. Ayo dong bantai kami Katanya tuh aduh Ini nantangin banget ya Papa Bilar Tenang BBL Tim abang tentunya Pastinya tetap solid Banyak sekali warga Konoha yang selalu Mendukung BBL Masya Allah banget ya Ini tantangan dari Papa Bilar Yang tentunya menantang BBL Masya Allah Kekiutan dari idola kesayangan kita Selalu membuat kita bahagia dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Ada vitamin terbaru yang kita dapatkan di malam hari ini Ternyata idola kesayangan kita Papa Bilar Ini tentunya rutinitas di hari Senin malam Selasa Main sepak bola sambil kajian Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan Papa Bilar tentunya ilmunya nambah Ilmunya berkah Masya Allah kita selalu bangga dengan idola kesengan kita ini Semoga apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Dan kelancaran Momon ini pun persahabat di repost kembali Oleh akun leslar Underskorsik banyak sekali Tentu tanggapan komentar juga Yang diberikan Ya, ini dari akun instagram Liz Diannalin mengatakan di kolom komentar Jangan bawa bombe, si bunda ada Datang pakai mobil Leslar lihat di youtube kesip ceria wkwk Cuma nggak mau turun Kata mbak wawan karena ada media merun katanya tuh ya Bisa dipantau bahwa bunda lesik Kejora Itu selalu setia menemani, mensupport suami tercintanya Kita masih menunggu kejutan lain dan sidukan vitamin terbaru di malam hari ini